Kita semua setuju bahwa negara Indonesia angkatan kerjanya bergantung pada UKM. 97% angkatan kerja di Indonesia menjadi tulang punggung UKM. Bahkan, UKM yang menjadi tumbuhan terbesar ekonomi nasional, ukurannya 80 adalah UKM yang memiliki tidak sampai 50 pegawai. Dan masalah UKM hanya tiga. Dan sekali lagi, kalau kita bisa selesaikan masalah UKM tersebut, maka UKM Indonesia akan terbang. Kita kembali lagi ingatkan, banyak sekali yang mengingatkan bahwa apa yang terjadi di tahun 2030, yaitu 10 tahun dari sekarang. Jack Ma mengatakannya, Warren Buffett mengatakannya, Mukesh Ambani mengatakannya, orang terkaya dari India yang masuk top 10 kekayaannya itu, bahwa di tahun 2030, 80% produk dunia dibuat dipasarkan oleh UKM yang go global dan go digital. Kembali ke tiga masalah UKM, yaitu masalah pendanaan yang pertama, yang kedua adalah pemasaran atau jualan, dan yang terakhir adalah SDM Management. Dalam hal pendanaan atau funding sejak zaman Venesia dengan koleganzanya dan VOC hingga puncaknya Wall Street di New York public financing atau crowdfunding atau dana adalah yang terbaik kuncinya adalah untuk sukses di urundana adalah bagaimana mengukur keuntungan UKM bagaimana keamanan UKM bagaimana manajemen UKM tersebut dan bagaimana mengukur masa depan UKM tersebut produk bisnis model target market UKM tersebut semua harus bisa di rating dan sekarang eranya era digital semua bisa terukur dan semua bisa di rating inilah kunci digitalisasi disantara kita siapkan pre-listing Pages. Halaman khusus untuk Anda menjajakan UKM Anda kepada investor untuk di rating, untuk di review, dan direkomendasikan oleh investor, oleh mitra, oleh kolega. Halaman ini terus disempurnakan karena kehadiran Santara baru 2 tahun, izin lengkap baru satu tahun. Digital teknologi masih terus dikembangkan di Santara. Dengan 250 ribu investor pada saat ini, baru 70-an perusahaan UKM penerbit di Santara. Penerbit adalah istilah semacam IPO di Bursa Efek Jakarta misalnya. Targetnya adalah di tahun 2021 akhir adalah 10.000 UKM penerbit di Santara namun kami akan tergopoh-gopoh untuk menyiapkan digital teknologi tersebut sekali lagi, demi UKM menang kami siap melakukannya. Bagi sahabat yang belum bergabung sebagai investor mari bergabung di platform santara.co.id dan bagi UKM Anda ingin mendapatkan pembiayaan ayo segera bergabung di prelisting santara.co.id. Lalu bagaimana dengan dua hal lagi setelah funding didapat? Apakah ada digitalnya juga dari dua masalah UKM tadi, marketing selling serta SDM manajemennya tentu ada, segera kita infokan